Menemani santai pagi kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya Vitamin-vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ya pastinya kita bahagia dan happy banget Ketika melihat Abang L di opening Hadir di tengah-tengah pan panggung megah indosiar Yang tentunya membuat kita masya Allah banget pokoknya. Bahagianya luar biasa, Abang El ikut tampil di panggung Indosiar di awal acara, sudah membuat heboh semuanya. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan semalam di acara Dangdut Akademi 5 Indosiar. Dan saat tiba Papa Bilar menghampiri, BBL melihat... Ke arah papabi dan langsung tersenyum ya. Ini luar biasa Respon yang sangat-sangat positif Dari Abang L Tersenyum ketika melihat papabnya Masya Allah Kita selalu mendoakan yang terbaik ya Untuk keluarga besar Leslar Semoga idola kesayangan kita terkhusus Selalu bahagia Sehat terus dan semoga selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Dan tentunya persahabat ya, Kita lihat juga di momen berikutnya ini ada momen BTL saat BBL opening di Dangdut Academy 5 Aduh, masya Allah banget ya. Mau tampil di TV, malah happy banget tuh ketawa-tawa Abang Fatih. Emang lucu banget responnya. Luar biasa Abang El anak yang pintar, anak yang cerdas. Selalu bikin semangat kita semuanya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar FC Kita lihat persamaan di kalimat caption dituliskan di unggahan ini. Malah cengar-cengir yang memasuk TV, katanya itu masya Allah, kebahagiaan yang tiada tara yang didapatkan warga Konoha semuanya ketika melihat abang L bisa tampil di TV Indosiar di atas panggung. "Bersahabat ya, ini luar biasa." Dan kita lihat juga perselabat ya ke momen selanjutnya Ada potret Cidukan di Studio 5 Indosiar Abang Foti lagi digendong oleh Papa Bilar Ini Masya Allah banget ya kebahagiaan juga Emang semakin bertambah ketika melihat idola kesayangan kita Komplit di panggung Indosiar ada Papa Bilar, ada Bunda Lesti, ada Abang L, pokoknya bahagia banget warga Konoha. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat ya di momen berikutnya. Masih di momen spesial di acara Dangdut Akademi 5. Ini momen yang membuat heboh satu studio lima persahabat ya. Saat BBL teriak menjerit. Hebohnya luar biasa, terkhusus Lesti Lovers dan Lesa Lovers yang ikut heboh banget ya, mendengar teriakannya Abang L ini luar biasa banget. Omen ini pun diunggah kembali oleh Akur Rosa Unscoreless24lar, kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Sekali teriak, Abang L bikin less love less love gemuruh. Dahsyat ini mah Al-Fatih lovers katanya tuh. Insya Allah, ini emang kebahagiaan yang luar biasa. Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan. Kita simak diantaranya dari akun Instagram, boheni01 mengatakan, Teriakannya Abang L tuh khas banget Suka katanya tuh Masya Allah Alhamdulillah banyak sekali yang suka sama Abang L ya Kita pun tentunya bahagia Dengan kekompakan dan kesulitan Lesler Lesti Lovers Dan Milovers emang luar biasa Kemudian juga persahabat ya Pasti kalian merinding tanah dan terharu banget Saat menyaksikan Perdana tayang di TV Sekali seumur hidup Lesti Kejora memang luar biasa walaupun berkali-kali sudah dinyanyikan tapi Masya Allah inilah kebanggaan kita semuanya Lesti dengan suara yang merdu suara yang menggelegar selalu bikin kita merinding saat mendengar lagu yang dibawakannya Masya Allah apalagi saat momen Bapak Bilar menghampiri Bunda Lesti dan memberikan bunga ini keromantisan yang sangat hakiki yang didapatkan. Masya Allah banget ya, idola kesayangan kita emang selalu bikin baper, selalu bikin kita happy banget Komentar pun tentunya banyak dibanjiri oleh lelak lovers. Kita lihat bersama buat yang dari akun Berliana siregar 29 mengatakan, saya malah nangis, min katanya tuh terharu banget ya melihat idola kesayangan kita Masya Allah banget. Hingga komentar lain pun. Diberikan dari akun Pujiang Skor Arwa di situ mengatakan, "Jika peka, hati lembut pasti merasakan isi dan makna lagunya. Bangga nggak sih jika punya fans yang hebat, solid? Jangan lupa voting ya, Masya Allah, inilah." Tentunya kebanggaan banget untuk warga Konoha. semoga semakin solid, semakin kompak untuk mensupport mendukung idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabat ya, komentar selanjutnya diberikan dari akun iuliani.iuli19. Disitu mengatakan Masya Allah, Pasti ikut mewek kalau didek nyanyi SSH Papa B di sampingnya Aduh luar biasa Semakin komplit banget ya kromantisan, kemesraan, kekiutan di atas panggung Kita lihat juga bersama buat ya dari akun LSL41 mengatakan Sumpah bener banget merinding katanya itu Semua pasti merinding dan terharu Menyaksikan Bunda Lesti menyanyikan lagu sekali seumur hidup semalam Bang bin aja nggak bosan-bosan Sampai beberapa kali muter lagu ini Saking merinding dan terharunya melihat idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya kita simak Di Unggahan King Nasar semalam Mengunggah video saat Bunda Lesti menyanyikan lagu sekali seumur hidup tayang perdana di TV Indosiar. Kita malah salpop dengan kalimat yang diunggah yang diposting oleh King Nasar. King Nasar tentunya mengatakan salah satu penyanyi dangdut wanita terbaik keren nggak tuh Masya Allah King dancer aja menyampaikan secara langsung Lesti adalah salah satu penyanyi dangdut wanita terbaik kita bangga Masya Allah banget yang merinding banget nih dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya ya kita lihat kebersamaan Lesti lovers sama Les Lovers di Studio 5 Indosiar Terharu juga melihat kekompakan ini Masya Allah sehat terus untuk kalian semua Kita semua Mudah-mudahan semakin solid lagi Mendukung karya-karya terbaik Dari Lesti dan Rizky Billar. Kita simak juga persahabat ya momen spesial di dalam Studio 5 Saat Bunda Lesti kejora foto bareng dengan fans yang sangat luar biasa Masya Allah Bunda Lesti emang humble banget ya Murah senyum Kita makin kagum Dan pasti kita selalu makin bangga Dengan sosok Lesti Kijora ini Luar biasa Tapi bisa berkata apa-apa lagi persahabatnya Hanya bisa mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan Leslar Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Berikutnya juga persahabat ya Kita simak Ini ada kabar yang sangat membahagiakan Alhamdulillah Single sekali seumur hidup sudah tembus di angka 23 juta kali ditonton, kita patut bangga ya. Alhamdulillah dukungan memang semakin luar biasa dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport karya terbaik. Idola kesayangan, jangan tentunya kendor semangatnya, terus lanjut streaming, tembuskan di angka 50 juta kalau bisa nih persahabat ya. Total semangat. Dan untuk berikutnya juga persahabatnya kita lihat di unggahan Bang Boril. Potret kebersamaan antara Lesti, Rizky, Villa bersama dua fans yang luar biasa, Leslar Lovos dan Lesti Lovos. Terima kasih banyak yang sudah hadir di studio 5, kita makin kagum dengan kekompakan ini, luar biasa. Postingan ini diunggah oleh Bang Boril ya, kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, terima kasih banyak buat teman-teman Official Lesti Lovers Indonesia dan Official Lesti Lovers Indonesia. Kalian semua luar biasa, salam kompak selalu, amin mudah-mudahan kompak terus ya untuk semuanya kita masih menunggu informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar baik dari Lesti dan Reski Bilar jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru kabar-kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami minta ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.